jika dilakukan secara efektif, upaya perawatan diri dapat memberi kontribusi bagi integritas, struktural, fungsi, dan perkembangan manusia. Kebutuhan perawatan diri menurut OREM meliputi pemeliharaan udara, air atau cairan, makanan, proses eliminasi normal, keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, keseimbangan antara solidit dan interaksi sosial, pencegahan bahaya bagi kehidupan, fungsi dan kesejahteraan manusia, serta upaya meningkatkan fungsi dan perkembangan individu dalam kelompok sosial sesuai dengan potensi, keterbatasan, dan keinginan untuk normal. Dalam teori self-care, orang mengemukakan bahwa self-care meliputi yang pertama, self-care itu sendiri merupakan aktivitas dan inisiatif dari individu serta dilaksanakan oleh individu itu sendiri dalam memenuhi serta mempertahankan kehidupan, kesehatan, serta kesejahteraan Yang kedua, self-care agensi merupakan suatu kemampuan individu dalam melakukan perawatan diri sendiri Yang dapat dipengaruhi oleh usia, status perkembangan, dan pengalaman hidup, sosiokultural, kesehatan, sumber daya yang tersedia, dan lain-lain yang ketiga adanya tuntutan atau permintaan dalam perawatan diri sendiri yang merupakan tindakan mandiri yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk perawatan diri sendiri dengan menggunakan metode dan alat dalam tindakan yang tepat. Yang keempat kebutuhan self-care merupakan suatu tindakan yang ditunjukkan pada penyediaan dan perawatan diri yang bersifat universal dan berhubungan dengan proses kehidupan manusia serta dalam upaya mempertahankan fungsi tubuh. Self-care yang bersifat universal itu adalah aktivitas sehari-hari dengan mengelompokkan ke dalam kebutuhan dasar manusia. Perawatan diri Sifat dari self-care selanjutnya adalah perkembangan kepercayaan diri ditunjukkan pada penyimpangan kesehatan yang memiliki ciri perawatan yang diberikan dalam kondisi sakit atau dalam proses penyembuhan. Perawatan diri sendiri memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, perawatan diri dilakukan secara holistik mencakup delapan komponen kebutuhan perawatan diri, yaitu pemeliharaan kecukupan pemasukan udara, pemeliharaan kecukupan pemasukan makanan, pemeliharaan kecukupan pemasukan cairan, mempertahankan hubungan perawatan proses eliminasi dan eks ekskresi, pemeliharaan keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, pemeliharaan keseimbangan antara solitude dan interaksi sosial, mencegah risiko-risiko untuk hidup, fungsi usia, dan kesehatan manusia. Peningkatan promosi fungsi tubuh dan pengimbangan manusia dalam kelompok sosial sesuai dengan potensinya. Yang kedua, perawatan diri dilakukan sesuai dengan tahap tumbuh kembang manusia. Yang ketiga, perawatan diri dilakukan karena adanya masalah kesehatan atau penyakit dengan tujuan mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Self care, defisit, dalam pemenuhan perawatan diri, serta membantu dalam proses penyelesaian masalah, OREM memiliki metode untuk proses tersebut, diantaranya bertindak atau berbuat untuk orang lain sebagai pembimbing orang lain, memberi support, meningkatkan pengembangan lingkungan untuk pengembangan pribadi, serta mengajarkan atau mendidik pada orang lain. Dalam praktek keperawatan OREM, melakukan identifikasi kegiatan praktek dalam melibatkan pasien dan keluarga dalam pemecahan masalah, menentukan kapan dan bagaimana pasien memerlukan bantuan keperawatan bertanggung jawab terhadap keinginan permintaan serta kebutuhan pasien mempersiapkan bantuan secara teratur bagi pasien dan mengkoordinasi serta mengintegrasikan keperawatan dalam kehidupan sehari-hari pada pasien dan asuhan keperawatan diper diperlukan ketika klien tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis psikologis perkembangan dan sosial Teori sistem keperawatan, dalam pandangan teori sistem ini, orang memberikan identifikasi dalam sistem pelayanan keperawatan. Di antaranya yang pertama, sistem bantuan secara penuh, merupakan suatu tindakan keperawatan dengan memberikan bantuan secara penuh pada pasien. Dikarenakan ketidakmampuan pasien dalam memenuhi tindakan perawatan secara mandiri yang memerlukan bantuan dalam pergerakan, pengontrolan, dan ambulasi, serta adanya manipulasi gerakan. Pemberian bantuan sistem ini dapat dilakukan pada orang yang tidak mampu melakukan aktivitas dengan sengaja. Yang kedua, sistem bantuan sebagian. Merupakan sistem dalam pemberian perawatan diri secara sebagian saja dan ditujukan kepada pasien yang memerlukan bantuan secara minimal seperti pada pasien yang pos operasi abdomen, di mana pasien ini memiliki kemampuan seperti cuci tangan, gosok gigi, cuci muka, akan tetapi butuh pertolongan perawat dalam ambulasi dan melakukan perawatan luka. Yang ketiga, sistem suportif dan edukatif. Apakah sistem bantuan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan dukungan, pendidikan dengan harapan pasien mampu memerlukan perawatan secara mandiri. Sistem ini dilakukan agar pasien mampu melakukan tindakan keperawatan setelah dakan pembelajaran. Selanjutnya ada modal konsep self-care. Model konsep menurut Dorote Orem yang dikenal dengan model self-care memberikan pengertian jelas bahwa bentuk pelayanan keperawatan dipandang dari suatu pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan tujuan mempertahankan kehidupan, kesehatan, kesejahteraan sesuai dengan keadaan sehat dan sakit yang ditentukan pada kebutuhan klien tentang perawatan diri sendiri. Konsep diri Dorothea Orem ada lima komponen. Yang pertama, gambaran diri. Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, fungsi penampilan dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu. Gambaran diri ini harus realistis, karena lebih banyak seseorang menerima dan menyukai tubuhnya akan lebih aman sehingga harga dirinya meningkat. Yang kedua, ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Standar ini dapat berhubungan dengan tipe orang atau sejumlah aspirasi cita-cita nilai yang dicapai. Ideal diri dimulai berkembang pada masa kanak-kanak yang dipengaruhi oleh orang-orang penting yang memberikan tuntunan atau harapan. Yang ketiga, harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Harga diri yang tinggi berakar dari penerimaan diri tanpa syarat sebagai individu yang berarti dan penting walaupun salah, gagal, atau kalah. Harga diri diperoleh dari penghargaan diri sendiri dan orang lain, yaitu perasaan dicintai, dihargai, dan dihormati. Yang keempat, peran. Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Posisi di masyarakat dapat menjadikan stresor terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tentunan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Yang kelima, identitas. Identitas adalah kesadaran diri yang bersumber dari observasi dan penilaian yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri terhadap sebagai sesuatu kesatuan yang utuh. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat adalah seseorang yang memandang dirinya berbeda dengan orang lain, termasuk persepsinya terhadap jenis kelamin, mempunyai otonomi yaitu mengerti dan percaya diri. Respek diri, mampu dan menguasai diri, mengatur diri dan menerima diri. Pemahaman konsep dalam pemahaman konsep kebutuhan, khususnya dalam pandangan pemahaman kebutuhan dasar, orang membagi dalam kelompok kebutuhan dasar yang terdiri dari pemeliharaan dalam pengambilan udara, oksigenasi yang mempunyai tiga tahap dalam proses oksigenasi yaitu ventilasi yaitu proses keluar dan masuknya udara ke dalam sistem pernapasan, perfusi dan difusi. Pemeliharaan dalam pengambilan air, pemeliharaan dalam pengambilan makanan, pemeliharaan kebutuhan proses eliminasi, pemeliharaan keseimbangan aktivitas dan istirahat, pemeliharaan dan dalam keseimbangan antara kesendirian dan interaksi sosial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 sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk merawat diri sendiri, untuk memenuhi kebutuhan hidup, melihat kesehatan dan mencapai kesejahteraan. Kondisi klien yang dapat mempengaruhi. Faktor dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi usia, tinggi badan, berat badan, budaya atau suku, suku pertawinan, status perkawinan, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Adapun faktor luar meliputi dukungan keluarga dan budaya masyarakat, di mana klien tinggal. Klien dengan kondisi tersebut membutuhkan perawatan diri yang bersifat kontinu dan berkelanjutan. Adanya perawatan diri yang baik akan mencapai kondisi yang sejahtera. Klien membutuhkan tiga kebutuhan sektor berdasarkan teori Engelma itu yang pertama universal sektor kesehatan, kebutuhan perawatan diri cara meneluruh kondisi yang seimbang. yang nah, kedua ada development software atau kebutuhan perawatan diri, pengembangan, klien sesuai dengan fungsi perannya. Perubahan fisik pada klien dengan diabetes mellitus antara lain menunjukkan peningkatan dalam rasa haus, peningkatan selera makan, keletihkan, kelemahan, luka pada kulit yang lama, penyembuhannya, infeksi vagina atau pandangan pada mata berakibat mata kabur. yang ketiga ada kurtosisian serta kebutuhan perawatan diri penyimpangan kesehatan penyimpangan kesehatan seperti adanya sindrom simptom hiper, hiperglikemik atau kumpulan penyakit akibat peningkatan kadar gula darah gula dalam darah yang dapat menimbulkan kehilangan cairan yang elektrolit dehidrasi hipotensi tekanan darah rendah perubahan sensorik perubahan pada indah rasa, kejang-kejang, hati -kejang, kardi, pekuensi jantung meningkat, dan hemiparesis atau kelumpuhan separuh badan. Selain diabetes diabetes mellitus akan mengalami penurunan pola makan dan adanya komplikasi yang dapat mengurangi keharmonisan pasangan dalam melakukan hubungan intim, misalnya infeksi vagina di bagian tubuh lainnya. Ketidakseimbangan baik secara fisik maupun mental yang dialami oleh klien dengan DM menurut Oren disebut dengan self-care defisit. Menurut Oren, peran perawat dalam hal ini yaitu menghaji klien sejauh mana klien mampu untuk merawat dirinya sendiri dan mengklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi kemampuan klien. Setiap individu dituntut kesimpulannya setiap individu dituntut untuk mampu melakukan perawatan diri atau self-care secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasar agar dapat menunjang kesehatan dan kehidupan sembuh dari penyakit atau kecelakaan dan menanggulangi akibat, akibatnya serta pelaksanaan, pelaksanaan perawatan diri berdasarkan tingkat kemampuan setiap individu seperti faktor usia atau perkembangan Contohnya bayi dan lansia termasuk kelompok individu yang tidak dapat melakukan.